Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam budaya Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang 8 weton yang sulit merubah nasibnya Jika tidak berusaha dengan sungguh-sungguh Seseorang yang malas cenderung kesulitan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya Sifat pemalas ini menjadi kebiasaan yang sangat buruk Dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi tak mempunyai semangat untuk meraih suatu pencapaian dan kesuksesan beberapa orang yang terlahir dengan watak pemalas yang sulit diubah jika tidak berubah dengan sungguh-sungguh maka rezekinya akan sulit dan hidupnya akan susah di dalam seni perhitungan primbon jawa ada beberapa weton yang diprediksikan memiliki sifat yang malas bekerja, sulit dinasehati dan semaunya sendiri. Namun jika weton ini mampu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras dan memperbaiki kepribadiannya, maka weton ini akan mendapatkan kemudahan rezeki dan hidupnya dipenuhi keberuntungan. Namun hal yang perlu diingat Keberadaan primbon dalam hal ini Sebagai gambaran dan motivasi Serta bahan introspeksi diri Agar lebih berhati-hati Sebelum langkah Untuk memperbaiki sifat-sifat yang buruk Dan menguatkan sifat-sifat yang baik Tentu hal ini dibutuhkan Usaha yang sungguh-sungguh Untuk mencapainya Yang pertama weton Selasa Pahing hari Selasa nilainya tiga dan nilai khususnya lima sedangkan pasaran Pahing punya nilai sembilan dan nilai khususnya tiga sehingga Neptu weton dari Selasa Pahing adalah 12 dan Neptu weton khusus adalah delapan seseorang yang dilahirkan pada weton Selasa Pahing memiliki sifat yang sedikit pemalas pemalu namun teguh pendiriannya dan setia dengan pasangannya weton ini harus berusaha dengan keras untuk melawan rasa malas dan pemalu sehingga akan mendapatkan kemudahan dalam merubah nasibnya dan mendapatkan rezeki yang berlimpah Kemudian yang kedua weton Sabtu Kliwon hari Sabtu nilainya 9 dan nilai khususnya dua sedangkan pasaran Kliwon punya nilai 8 dan nilai khususnya 1 sehingga neptowoton dari Sabtu Kliwon adalah 14 dan neptowoton khusus adalah 3. Neptun ini memiliki sifat yang suka menutupi kekurangan diri sendiri serta malas bekerja dan pelupa Namun jika dirinya sudah mendapatkan pekerjaan dan menekuni sesuatu maka akan sangat bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk melawan sifat malas dan pelupa Kemudian yang ketiga, weton Selasa Wage. Hari Selasa nilainya 3 dan nilai khususnya 5. Sedangkan Pasaran Wage punya nilai 4 dan nilai khususnya 5. Sehingga neptu weton dari Selasa Wage adalah 7 dan neptu weton khusus adalah 10. Weton ini memiliki sifat yang sulit diatur dan sulit dinasehati. Namun memiliki kepandaian dalam mengelola keuangan. Jika weton ini mampu memperbaiki sifat-sifat yang kurang baiknya, maka berpotensi akan mendapatkan banyak sekali rezeki. Kemudian, yang keempat, weton Rabu Pahing, weton ini memiliki sifat yang keras kepala dan senang disanjung, namun dirinya akan mudah mendapatkan teman yang baru. Sehingga, jika mampu memperbaiki sifat-sifat yang kurang baiknya maka dirinya akan mudah untuk merubah nasibnya menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kelima, boton Jumat Pon. Hari Jumat nilainya 6 dan pasaran Pon nilainya 7. Sehingga Neptu weton dari Jumat Pon adalah 13. Boton ini memiliki banyak akal namun sulit bergaul dan pendiam. Sehingga jika dirinya mampu memperbaiki Sifat yang sulit bergaul dan pendiamnya Maka dirinya akan mampu untuk merubah nasibnya dan menjadi lebih baik Kemudian yang keenam, weton Selasa Wage Hari Selasa nilainya 3 dan Pasaran Wage nilainya 4 Sehingga Neptun weton dari Selasa Wage adalah 7 Weton ini memiliki sifat yang suka berpergian meskipun banyak sekali pekerjaannya dan jika weton ini mampu berusaha dan bekerja keras, maka dirinya akan memiliki nasib yang baik. Kemudian, yang ketujuh, weton Rabu Wage. Hari Rabu nilainya tujuh, dan pasaran Wage nilainya 4, sehingga neptu weton dari Rabu Wage adalah 11. Weton ini memiliki pemikiran yang pelin-pelan atau tidak punya pendirian. Namun, dirinya terlihat sebagai sosok yang pemberani dan mampu menghadapi segala masalah. Jika Watan ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merubah sikap-sikap yang kurang baiknya, maka nasibnya akan membaik dan menjadi sukses. Kemudian yang ke-8, Watan Rabu Kliwon. Hari Rabu nilainya 7 dan Pasaran Kliwon nilainya 8 sehingga nefto dari Rabu Kliwon adalah 15 weton ini memiliki sifat yang keras hati dan juga tidak suka diperintah namun jika weton ini mampu memperbaiki sifat-sifat buruknya maka nasibnya akan membaik dan sukses di masa yang akan datang namun hal yang perlu diingat semua tergantung dari usaha yang kita lakukan dibarengi dengan ikhtiar kerja keras dan doa tidak menutup kemungkinan membuat hidup kita akan menjadi lebih sukses tetaplah bersikap terbuka namun kritis tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh